Oi, oi, oi oke, okay. nggak seorang oh, juga. Kakek dua hm, keluar aja sampai ngaca ya aku. Aduh, kakek, kakek, kakek, kakek, kakek. Tidak mau ngasih tapi langsung sempak satu juta enam ratus ya teman-teman enak-enak-enak. goblok kita kali seratus keluar lagi hey, di ulti mes. aduh di ulti kali seratus. ketemu lagi ini sama mamang joni di channel tercinta kita wayang jackpot ya hari ini mamang joni lagi ingin main Zeus dengan modal receh 30 bu ya apakah jadi tusun alias kungkat atau akan menjadi sesuatu yang membanggakan kita saksikan saja ayo langsung ke gamenya ya yuk Ya, kita main ya hmm, kita kocok-kocok seperti biasa biar kakek sange ya teman-teman ya Iya kocok dikocok kocok Iya enak enak enak Aduh buat terus ini sih kakek Oh ya udahlah kita kocok Cukup kayaknya ini ya Kita alin aja gitu ya Aduh Pening ini Modalnya Kagok edan gitu ya. Kagok lah edan kun ya. Yuk ah Masalah tih. Ungkat Ungkatnya Ungkat Siti Gaskun Ah Jadi apa Coba kita lihat ini ya Ayo Bim Salah bimnya Jadi apa To tot, iya -tot. -e. aduh, aduh. disunyum anjing goblok kita kali 100 keluar lagi Hei, di ulti mes uduh, di ulti kali 100 coy iya kali 25 dapat lagi wuduh wudhu enak sekali sempak kakek Jeus, ya hari ini ya ke teman-teman ya aku tidak menduganya Hah? lagi aduh kali lima ya lumayan langsung digedi aduh di ulti iya kemana ini iya sempak satu ribu ya lumayan ya aduh sesuatu sekali ini aduh aduh iya kali 125 astaga iya, aduh pakarunton mamang joni eta hanya lewat saja kimbe Iya, ah, Lumayan lumayanlah kali 15 ya uh, uh, uh, Kalem kalem kalem kalem Aduh kali 250 dapat lagi Aduh di ulti terus ini Aduh aduh aduh Tolong tolong Tolong mang Aduh si kakek ini Bener dari kemarin si kakek ngasih kita Uang jajannya teman teman ya Di ulti terus ini kalinya Aduh aku sampai sampe Berigidik digidik digidik aduh, aduh pecah pecahnya kurang kek ayo kek bisa maksin kek ayo kek kasih cucu maksuin ke, ayo kek sempak ya, aduh, ini udah kalipatkan sepuluh ya, sisa 6 apakah bisa maksin atau tidak ini ya, aduh, aduh, eh ya, Astaga, hanya liwat etak. Kalian gede, eh, yeah. kaldu giliran kaldu ya? Ya lumayan lah, ya. 50 puluh kali empat ya. Sempak juga yang penting, sempak 250 Aduh, si kakek ini tadi di prank kita ya. Aduh, kalinya banyak muncul, tapi yang kena, tapi ya tidak apa-apa. Namanya juga namanya ya, teman-teman ayo lagi-lagi lagi kita kocok-kocok lagi Terus sebentar ya teman-temannya kita kocok-kocok lagi aja supaya kakek jewisnya sange lagi nasi lagi petik petik merah di ultia ya, di hulu aduh itu ya cakep kakek ayo kakek kakek hajak, aduh sia, etak kali 25 ya, gusti, Kakak unsur memang joni, eta ngaliwat hunkul, Astaga coba, oh, oh kuning, kuning, oh, aduh kuning kuning mengambang, eh oh, oh, bagus, ungu, oh boy, aduh, aduh iya merah hijau merah, oh oh oh Nggak golosok Aduh Kali tiga Iya lumayan lah Aduh Itu sayang hijau sama kuning ya Aduh geng Aduh Aduh Ya kita kocok-kocok aja dulu ya Terus saja kita ya Sampai si kakinya sange Nanti dikasih Ulti merah lagi ya Buat kita ya Semoga ya dikasih lagi ya Biru lumayan Iya Iya Iya, iya. Aduh, eta, wuhan, uh, ei. Pikaku kei, ei. Aduh, ayo, nggak nggokong longkir, ayo langsung lah naik naik bed dulu ya kan. Ayo kita naik bed coba. Siapa tahu dapat lagi ya. E -e. Ayo, lima belas gratis sepin, Cienama. Ayo kita lihat jadi apa. Tototot. Aduh, kosong. Aduh kosong deh Aduh buah edan Coba ya, Aduh Kemana iya pecahan Awano pecah kaldu jengkalti Jadi kali lima Aduh uh. Ya lumbayun lah ya uh, uh, Kali tiga belas ya Masih tujuh sempit kalem kalem kalem Oh uh, ayo ayo tunggu uh, oh hejo dulu oh uh, uh, uh, koneng mengambang di atas awan kuning kuning ya tidak gedik aduh si kakek rumah aja digediknya kayaknya aduh empat sembilan sebelas dua dua dua empat ya lumayan lanicenice nice, ya uh, uh, yuk lagi kek ke, masa kami yang kedua dikasih kumah kek ulti ya Aduh kaldu ya kali dua seperti biasa ya Oh uh, uh, aduh niche niche lagi ya Aduh pening nih si kakek ayo kek jangan kasih kaldu kalti kaldu kalti siya. Aduh si kakek we. kasih kayak tadi kek uh, uh. Ulti lagi kek kali merahnya kek nanti ya kasih lagi atau kek kali dua. Astaga, tungkat ya yang kedua ya, nggak Apa-apa, nggak apa-apa. Masih kita coba-coba lagi ya. E -e. Kita kocok-kocok lagi aja sih, kakek. Apa Udahlah e -e -e -e. udahlah langsung aja lah. aduh, kungkat bungkat lah. E -e. Kosong e -e, Ada ada Nah, isi kakek AFK. Kek, gedik sih ya kali? sepuluh lumayan kali kali. Iya, kuning, pecah, merah, merah, eh enak, enak, enak, enak. Iya, kayak bulan, lumayan udah kali sepuluh ya. Udah ada kali sepuluh ya. Ini ya, nabung-nabung kita hari ini. Nabung dulu, ojo ke susu, ojo ke susu ya. Oh, so kalem baik kalem kalem uh, uh, eh piala eh ya bagus 15 belas ya sembilan kayak lumayan lah uh, uh, nice nice uh, uh, benar benar benar benar iya yeah. yeah, bah kayak ini kemanade? Aduh Cuy ya ku Bener kake. Benar kata kake ngagedik teke, kake, tulungan kake, ultike, ulti kake, baik kali dua oke. Okay. Aduh, aingah, eh, telat eta, eh, ultina, eh, hehe, hijau, hijau, ya, yeah. aduh, aduh si kakek kemana ya so, iyo, eh, GJ, ah, eh, kake, ulti kake, ultike. Astaga telat boy, aduh, aduh, peni. E -e, mamang Joni juga mau ngingetin ini, mau aduh, hampir aja lupa gak gak kata di di kali mereka ya. Ini kalau yang mau teman-teman buat temen-temen ini yang mau gabung ini sama grupnya mamang Joni nih, ya boleh ini nanti mamang Joni sematkan di ini ya di kolom komentar ya, e -e, nama grupnya teh KSS. Komunitas sloter santuy sok gak? Pak ada masuk ya di sana uh, kita bisa saling sharing sharing berbagi info slot gacor trik-trik sama pola-pola supaya bisa menang ya uh, sok langsung dimasuk aja ya uh, uh. betul ya ya, ya ya ya masuk aja ya kss nama grupnya ya uh, uh. sok pada friendly friendly di sana mah temen teman-temannya ya uh, uh. Gak akan dikacangin kalau kalian ngechat ya paling disingkongin uh, uh, baiklah langsung hayulah Kasih di digaskan ya teman-teman kita gasken lagi ini aduh iya yeah. uh, uh, ini mamang Joni ini mainnya di Boswin 168 ya teman-teman ya uh, uh, infonya ini aduh uh, dari kemarin enakan main di Boswin ya aduh uh. Wede terus, ya kali dua terus. Ini si mamang, aduh, pening, pening, pening kali dua. Kaldu, kaldu terus. Ini mamang jeus awal-awal. Mentang-mentang tadi udah ngasih ini ya sama kita, aduh, aduh, Sabar aduh, aduh kosong. Oh ada, e -e. aduh tidak digedik. Ulti mamang, ulti mamang, mamang aduh, woy, si Akima tidak di ulti ini kan, ayo Ulti, uh, uh, hajar sia. iya kali empat lumayan, aduh, ditampi kaki, kakek Zeus, kakek Zeus, kadang-kadang ini si kakek ya, kalau lagi baik kayak tadi aja petirnya merah semua, sekarang petirnya hijau semua, kali dua pula, aduh, aduh, iya aduh aduh kungkat lagi ini mah, Eey. ayo kakek masih ada empat nih, aduh bisa keluarkan itu kali kalinya, aduh, kali, kali merah kali biru, kali ungu, ayo kakek, aduh kungkat maningson, kungkat maningson ini mah, hmm, si kakek, kakek tuh kakek kasih kami enak-enak eh aduh waduh. ngocoknya kurang ini mah kayaknya eh kakeknya kurang semangat eh kurang hange anu mainlah langsung aja lah gas kuna lah aja eh langsung lah bateng menang naon ya aduh oh. yuk sok atuh kita bim bim jadi apa ini ya eh, -e, biru kuning, iya ungu, aduh nggak ada lagi, jebam, iya lumayan kali lima dapat ya, apalagi ini iya kuning, kuning, ungu, ungu sih ya, eh eh ungu yang hijau, aduh kali lima kali lima, lumayan pak aduh air pendingi, ya, ungu, ayo, ah uh. Hai, Bam! Aduh, ultinya satu-satu kakek, tapi langsung gitu ya. Aduh, si kakek mau teh hejo. Weh, hayo, jeng hejo empat ya. Uh -uh. Aduh, si kakek kemana? Uh -uh. Langsung ada kaldu ini, kita dapat ini ya. Aduh, yang pecahnya sedikit, bos. Lima, iya mantap. Bam. Aduh, kali tiga doang, kamu oke. Aduh, bawa edan lima ya. Aduh, enggak ada yang pecah. cu ayo kek. Aduh, Eya, ke. Aduh. Eya, ke. e ake. Aduh, e ake. Kali dua, kaldu, kaldu cantik ya. Aduh, pening ini mahkota. Mahkota ya Boy, alas ya. Boy, boy, si boy. Mahkota popus. Aduh, enak-enak. Enak-enak dulu ya kan ya, aduh sempat di akhir-akhir ya, aduh aduh aduh, atur Nuhun kakek ditampinya, e -e. kalem ah kita ini lagi kocok-kocok lagi ya, e -e. kalem kalem kalem kalem kalem, aduh akhir-akhir ya dikasihnya, aduh si kakek kakek, baiklah e -e. lumayan 101 kayak dari Kita beli puluh ribu ya uh, uh, Tadi ya naik bet aja lah Langsung lah hmm, Ayo langsung Gaskun oh Gaskun lah Gaskun Ayo nggak tau lah jadi apa ini, ini Kagok edan bos Cuman modal 30 ribu sih tadi ya nggak ya apa-apa lah uh, uh, Bagus Kuning Kuning-kuning mengambang Aduh tidak di ulti sama si kakek Ayo kek oke eh aduh ultinya kaldu lagi kalti aduh ya lumayan kali tiga enak kita tabung tabung aja dulu ya kan siapa tahu sedikit sedikit menjadi aduh iya mah warga menjadi bukit eh nggak jadi kah aduh kek ke, ke. Uh, aduh kaldu gila kan kali dua aja ya pecah ya kampret memang ini aduh nggak uh -uh, apa-apa lumayan ya Kita menunggu akhirnya aja lah ya Mana lagi ah, Mana lagi Mana lagi kek Jangan AF kak, atau kakek Kakek tulung kakek Aduh aduh ya alas ya boy Astaga 15.000 cu, cu cu cu totos ini mah totos bye bye bye bye kita kayaknya kurang mengocok-ngocok ya sampai si kakeknya kita kocok lagi ayo kayak aduh kali 8 eh tidak ini aduh aduh aduh aduh pening ini oi ayo ayo ayo ayo uh, uh, aduh ini mah kota euy aduh tidak digedik kake pelit ulti, oh di luar mah, Ay, ayo kakek atuh Kakek coba ulti di luar, ke, ke, ulti ke, ke, sempak di luar nggak apa lah, ke ayo kek sempak lagi kek ke, iya, ke. ayo kakek. dimainkan ultinya Kakek. Kake. Mana si kake mah, af kak, ke, aduh ya udahlah. Oh lihat si kakek oh, ya, harus gimana ini ya kocok kocok kocok kocok kocok kocok kocok kocok kek, kalau mau keluar kasih tahu kek uh, biar langsung dibeli langsung dibai lah Ayo kita kocok lagi aja si kakek kek eh iya ini banyak kayak 2000 aduh hanya lewat ayo kek Sekolah jadi apa? Jadi, apakah? ya, tidak ada hantam kaldu lagi. Aduh, kali dua Aduh, kali dua lagi. Aduh, oke okay. kali dua ya. Aduh, gak apa apa panggung? Apa apa enggak ada? Enggak ada ya? Aduh, kali dua kosong. Ea. Aduh Nggak naon si kakek ma Aduh Iya lumayan Ayo kek lagi kek Astaga kakek Tulungan atuh kakek ini Si cucu mau main ini keluar Nggak punya duit kakek Iya Iya kuning Iya Iya kali empat Lumayan Ayo pecah lagi biru Iya biru hijau pecah Cawan Secawan pecah mana deh aduh ngalah di gede kali duanya aduh ya lumayan lah ya langsung super B super bagong super bagong aduh kali dua weh ayo si kakek kayak tadi atuh kayak dua setengah gitu Aduh ayo oh uh -uh. ya, iya mantap kita cincin kakek gedik ya, uh, uh, mantap kek Aturnuhun nuhun sekarang neo mau aduh enak sekali sempak lagi sempak kakejus ini ya, uh, uh, uh, uh, uh, uh. enak, ayo kek aduh terakhirkannya nggak dikasih malah aduh, ayo kayaknya si ini udah mulai berantem lagi ini, langsunglah eh, langsung lah gas lah, ayo, uh, uh. langsung langsung langsung langsung Ya. Aduh kali 8 Eh sayang Gak apa-apa Gak apa-apa Saha Sabar Tahan Ya Aduh kosong Iya kali 5 Aduh si kakek ngulti apa Iya kali tiga Uh pecahannya banyak tuh Oh uh, uh, kawan adungan Kali tiga 3 Gak ditambahin lagi kakek Kaldu Kaldu Ayo Hai, kali dua doang ya, kaldu. dua dua dua dua dua dua kali dua terus Iya, kuning dua dua dua dua dua dua dua ah kali sebelas. Sebelas jadi 16 ya, dua jadi dua ya dua dua dua terakhir kan ke astaga si kake mulai mulai ini mengungkat baiklah kagok edan kenyak kita banyak gas terus gas pun gas pun gas pun gas pun gas pun kita colok colok lagi ya oh, oh, langsung kita gas pun lagi oh, oh, di bed oh, bed kecil aja lah ya. biar bisa nanti buat ini kalau ini kungkat masih ada. Ayo, kakek. Bam. Aduh. Eh, kali dua mah pecah. Wai, si kakek kaldu aing Ayo, jangan. Baik, baik. Nggak apa-apa. Aduh. Iya. Kemana kakek? Aduh, kakeknya AFK, cu. Itu kakek, ayo aduh, kakek Zeus, kemananya kaldu, Dewi, Wae, oi, aing, astaga, ini banyak pecah, coba dikasih nggak diulti ulti, kakek, kakek, ulti, kakek, kakek, kakek, goblok si kakek, goblok, gang, ulti, eh, kampret sih ya, ah, kali dua, hayo, kali dua. Dikali 2 Oh banyak ini oi. Ayo kek Lagi kek o Oh bagus Bagus kek Maafin kek Tadi kek Maki-maki kek Ayo kek Kek Ayo kek Tambah lagi kek Kakek Astaga kakek Woy Aduh Cuman kali 8 cu 22 ribu Super Bagong Aduh Rungkat ini Eh terakhir kan Cusunyun Iya bagus Cincin hajar aduh kaldu kampret udah tekan -ber -ber ini ya aduh ini harusnya tadi di sini ya kek jangan di awal-awal tadi ya aduh kali merahnya keluar ya apa-apa, apa-apa. kita olin aja lah ini rungkat ini si kakek aduh airan kayak pusing pusing pala babi pala babi oi oi oi oke okay. Gak, langsung Iy, Kakek, 250 hm, Keluar aja sampai ya aku Aduh, kakek, kakek, kakek, kakek kakek Sempak ya Tambah lagi kek, aduh Kali dua Ayo kek Iya, ini kali 3 lumayan Pecahannya, tuh kakek Kakek, kakek Iya, tapi nggak apa-apa ya Sempak, sempak, ini malah yakin lah salsi kake bener ini ya uh -uh. ayo kek ayo kek kita nggak jadi kungkat ini ke mantep kek oke mana ke astaga staga ini kali kali ini udah gede kek ayo tuh kake hajar lagi sih ya allah boy ayo sih uh ya oh -uh. iya iya bagus bagus kek aduh ke tong kek wah kek aduh kek kaliana lo gitu aduh kalinya satu aja kek tapi kali 500 gitu aduh lihat ketilu-tilu tapi kaldu si kakek ah lihat kain aja kek oh, oh, wow banyak ini yang pecah baik kaldu kek tangke oh hijau kuning kuning kuning sih boy astaga gak mau ngasih tapi langsung sempak ratus ya teman-teman enak enak enak enak gurihnya sedap nikmat kita mah Iya kakek kan? Astaga Lagi kek. Nah, ya, ah, ah, ah Aduh ini mah sudah e, 1,9 Lumayan tadi modalnya berapa teman-teman 30 ribu ya e, e. Seperti itu ya teman-teman Kalau main si kakek tuh Mainnya Main receh aja teman-teman ya Asal kitanya sabar Terus kalau main ya e, e. Jangan pakai uang yang ini ya pakai uang dingin ya uang yang enggak dipakai gitu pakai uang pokok tuh pakai depo nah, ya saya jangan pakai uang buat anak sekolah uh, betul ya teman-teman ya uh, uh, ya mungkin sekian aja ya teman-teman ini aduh udah kita tadi 30.000 sekarang 1,9 nih Aduh mamang Joni mau WD ajalah inilah lah uh, uh, uh, lumayan ya kan udah si kakek baik banget ini ya sama kita ya uh, uh. Ini juga nih, Mbak Bang Yuni ingetin lagi nih, Mbak Nyoni ingetin nih, gabung ke grup KSS nih nanti di bawah ya pencet-pencet tuh tombolnya tuh masuk grup aja disitu banyak nanti ya teman-teman yang bagi-bagi pola-pola -bagi supaya menang main kakek deus ya eh bukan begitu eh ditunggu ya sama Mbak Nyoni itu di grup ya he -he. nanti kita sharing sharing pola kemenangan mamang jerus ya gimana caranya ya mungkin sekian video dari mamang joni oke siap jangan lupa itu yang masuk video dadah He -he. sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya jangan lupa di klik, di komen ditendang, ditajung uh, uh, digeprek uh, uh, itu tombol-tombolnya ya yang ada di depan-depan layar kalian ya geprekin aja semualah yang mana oke, okay. dadah cha